So, ada seorang loper koran yang lagi naik sepeda keliling di jalanan sebuah kota di Jepang. Iseng buat ngerekam aktivitas sehari-harinya pakai kamera GoPro yang ditempel di helmnya. Tapi, pagi itu pas Doi ngelewatin sebuah tikungan, tiba-tiba Doi ngalamin sebuah kejadian yang aneh banget. Mm. Kalian bisa lihat ya, pas loper koran ini ngelewatin sebuah tikungan, Doi kaget banget karena tiba-tiba ada seorang cewek yang berdiri di situ. Doi bahkan sampai ngerem dan berhentiin sepedanya. Dan cuma selang tiga detikan, pas Doi noleh lagi ke belakang, sosok cewek yang bikin Doi berhenti di tikungan itu udah ngilang guys. Sampai sekarang pun loper koran ini masih bingung dan penasaran siapa cewek yang tiba-tiba muncul di tikungan itu. Dan kemana Doi pergi? Gimana caranya Doi bisa menghilang secepat itu? So ada seorang urban explorer yang dapat info kalau ada sebuah rumah angker di sebuah kaki gunung di Jepang. Rumahnya udah bobrok dan kondisinya udah setengah hancur. Doi nemuin banyak banget jimat yang ditulis dalam bahasa Jepang dan ditempel di pintu-pintu yang ada di rumah itu. Selain itu, doi juga nemuin banyak banget belatung yang berserakan di lantai, dan baunya sangat menyengat. Doi muter-muter dan masukin semua ruangan yang ada di rumah itu, terus doi pulang dan edit videonya. Tapi pas doi lihat lagi rekaman video pas doi ada di rumah itu, doi shock banget karena tanpa doi sadari ada sebuah penampakan yang gak sengaja terekam di kameranya. いや、怖い。これなんかやばい。 di Just... Persis pas Doi coba buat cek salah satu bilik toilet yang ada di dalam rumah itu, tiba-tiba ada sebuah wajah misterius yang mengintip dari balik jendela yang ada di kamar mandi itu. Sosok itu terekam jelas banget sedang melotot dan melirik ke arah orang ini, tapi Doi ini sama sekali nggak sadar. Kalau gua zoom dan perhatiin sosoknya baik-baik, matanya itu ukurannya gede banget. Selain itu, wajahnya juga pucat dan rambutnya terurai ke depan. Dan kalau gua amatin, proporsi kepalanya itu kayak besar banget ya guys. Dibandingkan ukuran jendela yang ada di kamar mandi itu. Dan sejak kejadian itu, Urban Explorer ini sama sekali gak berani buat sembarangan masuk ke tempat-tempat angker kayak yang udah doi lakuin di rumah itu. Karantina Ada salah satu orang di Jepang Yang nge-share sebuah pengalaman aneh Yang Doi alamin Pas Doi lagi menjalankan karantina Di dalam sebuah kamar hotel Doi cerita kalau selama beberapa hari Doi tinggal di dalam kamar hotel itu Doi sering ngedenger ada suara-suara Pintu kamarnya yang berkali-kali diketuk Tapi setiap kali Doi cek Selalu gak pernah ada orang Di depan pintu kamarnya Sampai suatu malam, buat ngusir rasa bosan, akhirnya doi coba buat video kolan sama temannya. Dan iseng-iseng temannya ini nge-screen record percakapan mereka. <笑>え、 またまたい。週末録らしてるいや。うん。で、その豪党とかだっ<笑> いない ada suara ketukan dari depan pintu kamarnya lagi. Tapi pas dibuka, as always, nggak ada orang. Bahkan, Doi juga sempat nunjukin ke temennya pakai kamera webcam. Dan temennya ini pun juga percaya. Tapi keanehan itu nggak berhenti sampai di situ aja, guys. Masih sering Doi kebangun pagi-pagi karena ngedenger suara ketukan itu lagi. Sampai akhirnya Doi punya ide buat ngerekam semalaman kondisi kamarnya pakai kamera webcam yang ada di laptopnya. Dan ini yang terjadi. Kali ini, Do itu baru sadar kalau suara ketukan yang berkali-kali bersumber dari pintu kamarnya itu bukan dari depan pintu, guys. Tapi dari dalam kamarnya. Makanya suaranya itu kedengeran jelas banget. Dan tanpa Doi sadari, pas Doi ini lagi meriksa ke arah kamar mandi, suara itu muncul lagi. Dan ada sebuah botol air mineral yang tiba-tiba bisa jatuh sendiri dari atas meja. Dan kejadian itu terekam jelas banget oleh kamera webcam yang ada di laptop Doi yang masih ngerekam saat itu. Tapi kalau gua perhatiin, cara jatuhnya botol itu gak wajar banget. Karena seolah botol itu kayak kegeser dulu sebelum jatuh ke lantai. Dan beruntungnya, malam itu adalah malam terakhir doi karantina di kamar hotel itu. Ada seorang cewek yang lagi nyari tempat tinggal di Jepang. Nah suatu hari, doi itu ngeliat ada sebuah apartemen yang disewain murah banget. Datanglah doi ke apartemen itu bareng sama makelar propertinya. Mereka muter-muter dan masuk ke semua ruangan yang ada di apartemen itu. Tapi, tiba-tiba doi itu mendengar ada suara-suara yang bersumber dari lemari pakaian yang ada di kamar itu. Like, <colored> あ、はい。 ada suara ketukan yang bersumber dari dalam lemari pakaian itu. Dan pas Doi buka, ada sepasang tangan dengan warna yang sangat pucat keluar dari dalam lemari itu dan memegang kakinya. Otomatis Doi ini langsung kaget, shock, dan panik. Dan pas Doi arahin kameranya ke bagian atas, ada sebuah kepala yang nongol dari dalam lemari itu dan ngeliat ke arah cewek ini. Otomatis Doi ini langsung cabut kabur ketakutan keluar dari kamar itu. Dan pastinya cewek ini nggak jadi nyewa apartemen itu. panas. Seorang Youtuber dari Jepang bernama Yamakyu cerita kalau baru aja Doi itu habis pindah ke sebuah rumah. Doi pindah ke rumah itu karena harga sewanya yang murah banget. Tapi sejak Doi pindah Doi itu banyak banget ngalamin hal aneh. Dan kejadian aneh yang paling sering adalah doi sering mendengar ada suara-suara yang sumbernya gak jelas dari mana. Tapi berasa deket banget dari dalam rumah itu. Ada suara ketukan yang bersumber dari dalam kamar mandi. Tapi pas pintunya dibuka di situ sama sekali gak ada orang. Dan suara yang tadi itu langsung berhenti. Berkali-kali Yama berhasil ngerekam fenomena kayak gitu. Dan setelah Doi cari tahu, konon rumah yang udah berusia 40 tahun itu dulunya salah satu pemiliknya ada yang meninggal di dalam kamar mandi. Dari situ Yama mulai yakin kalau kejadian aneh yang terjadi di dalam rumahnya itu masih ada hubungannya dengan sejarah rumah itu. Tapi kejadian aneh itu gak berhenti cuma sampai di situ aja guys. Ada suara teriakan orang seperti rintian orang yang kesakitan, kedengeran jelas dan terasa deket banget sama jendela teras rumah Yama. Padahal pas doi keluar rumah dan coba cari sumber suara itu, suaranya malah berhenti. Sampai suatu hari tiba-tiba suara itu muncul lagi dan Yama udah lebih siap kali ini. Doi coba buat siramin air panas ke arah sumber suara rintihan itu, dan seketika suara itu semakin meronta-ronta, merintih kesakitan, dan gak lama kemudian hilang. Padahal kalian bisa lihat di kamera thermal milik Yama di situ sama sekali nggak kerekam apapun. Sejak video Yama ini viral, banyak orang-orang misterius yang mengenali rumah Yama dan datang ke rumahnya. Ini yang bikin Yama jadi ngerasa creepy.